Oke, saya share screen ulang. Nah, eh sorry. Saya share screen. Oke, ini ya. Nah, jadi uh, karena kebetulan saya sudah uh, punya akun di ml 5 nanti akun kalian seperti ini ya. Seperti ini nanti akunnya. Uh, di sini ada MyClip ya MyClip di sini saya uh, punya dua folder folder Cuya dan folder materi Niki ini nanti kalian akan membuat folder seperti ini cara membuat foldernya itu mudah kalian tinggal dari MyClip ini tinggal klik plus ya kemudian kalian klik new folder ya beri nama foldernya ini saya kasih nama uh, latihan ya kemudian kategorinya itu bisa pakai uh, education boleh Ya, pakai education. Kalau ada education, boleh pakai education. Nah, ini pakai education ya. Kemudian langsung create saja. Langsung create. Nah, ini sudah berada di folder kalian ya. Sudah berada di folder kalian. Kemudian kita akan membuat buku baru ya. Kita klik add new book. Nah, seperti ini. Kemudian ada proses upload file pdf. Ya, kalau kalian sudah dapat file PDF-nya dari anak dari tim DKP, nah saya akan upload file PDF tersebut. Ya, kita akan upload. Nah ini uh, file PDF-nya kebetulan namanya Electronic Book Lampung. Ya, saya open. Ini proses uh, uploading ya, proses uploading file PDF ke HTML5 saya kasih ganti namanya title-nya kelompok Lampung ya contohnya ya kelompok Lampung descriptionnya silakan diisi atau tidak pun tidak masalah gitu ya di sini saya berikan deskripsinya Ebook mengenai provinsi Lampung atau lebih eh, lengkap lagi silahkan untuk deskripsinya kemudian di sini keyword ya saya akan mengetikkan ebook ya eh, pisahkan dengan tanda koma kalau ingin memasukkan keyword lebih dari satu ya misalkan saya kasih keywordnya ebook kemudian eh, Lampung ya kemudian eh, apa ya Bandar Lampung misalkan sebagai keyword, saya jadikan kemudian provinsi Lampung. Ya, sudah, saya cukupkan uh, empat keyword, yaitu boleh lebih dari empat. Kategori sudah uh, education, kemudian uh, labelnya itu di non saja. Gitu ya. Untuk label di non saja, kita tunggu sampai proses uh, uploading di klik HTML 5 ini uh, selesai. Oke okay, sambil nunggu proses upload ada yang bertanya sampai sini. Nah jadi untuk website pembuat flipnya itu boleh pakai flip HTML5 atau boleh pakai website lain ya nak. Jadi ada flip HTML builder, ada flip HTML maker dan lain-lain itu bisa dieksplor sendiri silahkan. Uh, tapi saya mencontohkan untuk uh, saat ini adalah menggunakan flip HTML5 ya seperti itu. Yang lain juga sama, uh, tapi masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan ya. Misalkan uh, kelebihannya itu, ibuknya e hanya bertahan misalkan selama uh, satu tahun. Nanti setelah satu tahun ibuknya e akan hilang kalau tidak berbayar gitu ya. Nah kebetulan flip HTML5 ini. Ini uh, lifetime ya untuk uh, di bawah 2 giga itu lifetime. Jadi ibu kalian tidak akan hilang, uh, masih tersimpan di uh, fliphtml5.com. Itu makanya saya menggunakan contohnya adalah menggunakan fliphtml5. Seperti itu ya. Oke Kita tunggu sampai proses uploading selesai. Ini proses upload file PDF ke fliphtml5.com. Tergantung besarnya filenya atau koneksi uh, internetnya ya. Pak bisa nggak kalau nguploadnya di handphone bisa ya sama saja. Oke sudah selesai proses uploading sekarang tahapan converting ya dari PDF menjadi flip menjadi flipbook ini convertingnya. Konverting biasanya tidak selama upload ya, karena filenya sudah ada di web. Oke, baik. Uh, file pdf kita sudah terupload di uh, flip html5 ya nah ini file pdf yang tadi dibuat oleh tim Lampung ya sudah ada di uh, flip html5 oke okay, ya ini ada kurang lebih tadi ada 20 uh, halaman ya oke okay, baik kita close ya kita close nah Uh, nah, coba perhatikan di sini, kalian sudah punya satu buku, ya. Sudah punya satu buku, uh, namanya titlenya tadi adalah kelompok Lampung, ya. Kelompok Lampung, descriptionnya adalah ibu e mengenai provinsi Lampung. Oke, okay, ya. Nah, dari sini, ya, dari sini nanti kita akan ambil linknya di sini, nak. Ya, di sini ada share, ini share untuk mengambil alamat linknya atau embed. Ya, embed untuk mengambil alamat linknya dan preview-nya beda ya, antara embed dengan uh, share. Jadi, ada embed itu untuk mengambil link dan preview-nya. Preview bukunya, jadi uh, bukunya itu bisa dibuka dari web kita gitu ya. Tapi, kalau uh, share ini nanti begitu diklik, dia akan membuka tab baru masuk ke uh, lokasi buku tersebut ya, itu beda ya, antara embed. Dengan share ya. Oke. Okay. Nah itu proses pembuatan bukunya tidak lama ya. Tidak makan waktu cukup lama. Itu paling sekitar 10 sampai 20 menit. Kalau PDF-nya sudah jadi. Uh, kalian sudah membuat uh, akun di PlipHTML5-nya. Itu tinggal add new book saja. Dan prosesnya tidak begitu lama ya. Oke okay, saya close dulu. ya Saya close dulu silahkan kalian ada yang ingin ada yang bertanya nak sampai sini Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ya. Kita lanjut, kita sudah uh, sudah punya uh, flipbook, kemudian kita sudah... Uh, eh, tadi belum saya copy ya. Cara kopinya gini, uh, saya share screen lagi ya. Maaf ya, cara kopinya seperti ini ya. Dari buku yang uh, kalian punya ini, itu bisa kalian... Uh, embed atau copy link ya oke okay. saya copy link dulu saya copy link share nah ini alamat linknya ya ini bisa kalian copy dulu ya oke okay, kita close Ya selesai itu sudah tercopy ya nah kemudian langkah tahap ketiga ya tahap ketiga Kalian sudah punya ibu e PDF, kemudian sudah di-convert menjadi flipbook, ya, linknya sudah punya. Sekarang kita akan masuk ke website. Nah, mungkin ini website juga baru banget buat kalian karena masih kelas 10, belum diajarkan oleh guru IT-nya. Tapi saya coba mendahului, ya. Kenapa? Karena memang saat ini dibutuhkan banget nih kalian. Tapi nanti mungkin saya akan bypass, tidak dari cara mendaftar hosting tapi cara masuk ke websitenya saja gitu ya Oke nah eh uh, sini saya share screen lagi ya saya akan masuk ke website nanti nah seperti ini ya Nah jadi eh uh, cara masuk ke websitenya itu adalah ya kalian nanti masuk Ketikan alamat ya, ketikan alamat pustaka. Boleh dicatat ya, pustaka SMK Medland.net ya. Pustaka SMK Medland.net. Ini adalah websitenya ya. Ini yang dikatakan sebagai front end. Ini saya enter dulu ya. Ini dikatakan sebagai front end. Front end itu adalah halaman depan website yang bisa dilihat oleh orang umum. Ya, jadi front end itu adalah halaman depan website, halaman website yang bisa dilihat oleh semua orang. Itu namanya front end. Nah, kalian sebagai seorang developer website itu akan masuk ke back end seperti itu. Jadi, ada front end, ada back end ya. Jadi, front end itu saya ulang. Front end website adalah halaman website yang bisa dilihat oleh semua orang yang membuka website tersebut. Itu front end, ya. Kira-kira front end seperti ini tampilannya, ya. Ini front end. Oke, nah, Pak, bagaimana kalau saya untuk membuat gambar-gambar ini untuk memasukkan konten di website ini? Nah, kalian harus masuk ke back end-nya, back end dari sebuah website tersebut karena semua website pasti mempunyai backend gitu ya untuk seorang uh, program, apa seorang developer web uh, mengelola web tersebut ya cara masuk ke back end-nya itu kalian ketikan pustaka smk slash ya atau garis miring wp garis miring admin ya ini boleh dicatat ya jadi ini uh, apa, link untuk masuk ke halaman backend website dari pustaka smkmetland.net gitu ya. Dalam dicatat. Setelah diketik uh, jadi smk pustaka smkmetland.net/wp-admin, kita enter ya. Kita akan diarahkan ke satu halaman login. Seperti ini. Ya. Ke satu halaman login seperti ini. Nah, ini saya akan uh, masuk. Ya, saya uh, sudah punya akun. Nanti kalian pun, setiap kelompok akan saya buatkan akun. Ya, jadi setiap kelompok itu bisa masuk ke sini untuk mengelola halaman dari websitenya. Ya, Oke, saya masuk dulu. Ya, saya buat, saya punya akun. Setelah uh, masukkan uh, username dan password, ya, kemudian login. Oke, nah ini adalah halaman back-end dari website yang tadi, ya. Website yang ini nih, contoh ya. Ini adalah front-end-nya. Ini adalah back-end-nya, gitu ya. Ada front-end, ada back-end. Oke. Dari sini, saya tidak akan membahas uh, semua yang ada di sini. Ya, saya akan masuk saja langsung karena waktunya terbatas. Saya akan masuk ke pages page. Ya, nanti kalian juga harus masuk ke sini, ke page. Ya, ke page, saya klik page. Ya, oke. Nah, di sini sudah ada dua page: page beranda dan page kuliner. Oke, ya. Di web ini sudah ada dua halaman, atau dua page: page beranda dan page kuliner. Pak, apa tuh page beranda dan page kuliner? Oke, saya buka di sini. Ini adalah page beranda, ya. Ini page beranda. Nah, page beranda ini yang terbuka yang ada di sini, yang tadi beranda, kemudian. Page kuliner itu nanti kalian akan masuk misalkan contoh ya jadi setiap menu ini nanti akan mempunyai link kalau kita klik gitu ya kalau beranda ya ini, ini beranda tentang itu tentang belum ada page-nya ya tentang itu belum memiliki page pengembang saya klik belum ada page-nya ya nah ada ebook ini ebook saya klik nah oke okay. Ibu nah ini sorry ebook uh, halamannya salah. Bentar, saya masuk ke back end. Oke, saya edit dulu ya. Bentar, saya akan edit. tadi. Kayaknya ada salah di sini. Nah, coba perhatikan ya. Di sini nama page-nya kuliner ya. Begitu saya klik di sini, ini yang keluarnya ebook. Nah, di sini perhatikan, ini ebook. Nah, ini salah, saya memasukkannya salah buku. Jadi harusnya di sini kuliner gitu ya. Jadi di link-nya salah. Nah, ini adalah halaman atau page kuliner. Ya. Nah, nanti kalian seperti ini membuat page di mana di sini adalah ibu e kalian gitu, ya. Di sini eh uh, page ini, page kuliner ini, ini adalah isinya tentang ibu-ibu e -e ya. Ini contoh, ini saya memasukkan empat contoh ibu, e ya. Nanti jika kalian bisa akses di handphone kalian. Coba buka pustaka metland sms plus uh, pustaka smkmetland.net/ index php/kuliner nanti akan munculnya seperti ini. Ini adalah halaman dari yang tadi yang kuliner ini gitu sampai sini paham ya. Nah, nanti kalian akan membuat satu halaman baru ya. Satu halaman baru, cara membuatnya adalah di sini ada add new ya. Nanti di sini ada add new, kalian klik add new ya. Oke, Kita klik "Add New", kemudian berikan "Title", ya. Kasih "Title", misalnya "Kelompok Aceh", misalnya, ya. Misalnya "Kelompok Aceh", kemudian uh, kalian masuk ke apa namanya di sebelah kanan itu ada "Template". Nanti ya, uh, jadi setelah mengetikkan "Title"-nya, kalian masuk ke "Template", kemudian... Klik Elementer Canvas karena kita akan mengeditnya menggunakan uh, editor Elementer. Ya, klik Elementer Canvas, baru klik Edit with Elementer. Ya, nanti kalau kalian bingung ini kan saya record. ya. Nanti recordnya saya bagikan ke kalian, kalian bisa buka ulang. Nah, kita buat halaman baru, ya. Di sini tadi namanya adalah Kelompok Aceh. Nah, di sini sudah masuk ke apa namanya uh, tempat membuat halaman ya. Oke. Okay. Di sini uh, kalian akan melihat ada tanda ada tanda bintang ya, ada tanda plus, ada tanda folder di sini ya. Ada tanda uh, apa nih ya? Ini kalau masalah uh, elemen terkit ya. Nah, nanti kalian akan mengklik tanda plus untuk membuat Section baru ya. Saya contohkan dulu. Saya akan membuat tanda plus untuk membuat section baru ya. Kemudian di sini sectionnya saya akan membuat uh, satu halaman ya. Jadi kalau di sini satu halaman, kalau di sini, sorry, uh, kalian kalau di website kan pernah lihat website itu hanya satu kolom, ada juga website yang dua kolom, ada yang tiga kolom, ada yang empat kolom gitu ya. Nah, kita akan membuat yang satu kolom dulu. Saya klik ya. Kemudian saya klik tanda plus di sini ya. Nah, baru saya akan memasukkan uh, komponen ya di sini komponennya saya akan memasukkan misalnya eh uh, cari yang HTML ya. Cari yang HTML nah ini ada kalian melihat ya ada HTML ya oke ini saya klik saya drag ke oh, sebentar nggak bisa diklik di masa nah. nah. oke okay. ya nah ini adalah uh, elemen HTML ya yang saya masukkan tadi. Di sini di sebelah kiri itu uh, kodenya. Nah, saya akan mencontohkan uh, memasukkan embed ya, embed. Saya akan ambil embed yang dari flipbook tadi. Bentar ya, saya ambil embed-nya. Saya copy ya, oke. Di Sini HTML saya masukkan di sini. Paste embed yang saya ambil dari uh, apa namanya. Flip HTML ya, dari Flip HTML Lampung tadi. Ini saya ambil embednya ya. Kemudian kita atur uh, embed ini ya. Untuk margin misalkan ini boleh diatur boleh tidak gitu ya biar tengah-tengah uh, atau misalkan di sini kalian pakai 100% gitu ya 100 semua di sini marginnya ya kemudian kalau mau menambahkan motion boleh motion itu artinya pada saat itu dibuka dia akan ada animasi sedikit ya contoh saya motionnya itu gambar itu atau video ini akan muncul dari bawah dari bawah ke atas seperti ini ya oke selesai kemudian eh, setelah ini ya setelah ini kita coba ini sederhana dulu ya kita publish kita publish oke sudah selesai publish ya berarti halaman ini sudah aktif nih ya halaman ini sudah aktif kita akan lihat previewnya seperti apa oke nah ini halamannya Ya, ini adalah halaman yang barusan kita buat namanya kelompok Aceh. Ya, nah ini uh, ini halaman preview. Kita kembali lagi. Nah di sini uh, kita sudah punya satu peg satu peg halaman namanya kelompok Aceh. Gitu ya. Nah kelompok Aceh ini uh, sebentar. Ini udah selesai ya, udah selesai udah saya publish. Ini saya keluar dulu. Exit to WordPress dulu ya, exit to WordPress ya. Oke, nah, perhatikan di sini, kita sudah punya tiga halaman ya: beranda, kelompok Aceh, dan kuliner. Gitu ya, beranda, kelompok Aceh, dan kuliner. Langkah berikutnya ya, langkah berikutnya ini kita akan ambil link dari kelompok Aceh ini ya kita akan preview dulu ya kita akan preview nah ini kita lihat uh, linknya ya kalian ini ingat ya jadi uh, lihat di atas di sini ya nah, di sini ada link pustaka smkmedland.net slash index.php slash kelompok Aceh ya, oke ini saya copy link ini saya copy ya oke, saya copy kemudian saya akan masuk ke sini, ke halaman uh, awal ini ya, ke halaman awal oke, kemudian saya akan masuk ke beranda untuk membuatkan ya membuatkan uh, apa namanya gitu untuk menuju halaman kelompok c tadi ya nah jadi kita akan uh, sekarang membuat link ya ke apa namanya uh, Front tadi, front end ini nih ya. Kita kembali ke front end. Nah, dari sini ya, dari sini kita akan membuat uh, link ke halaman kelompok Aceh, gitu ya. Kalau di sini kan, kalau saya klik ebook itu masuknya ke halaman kuliner. Nah, sorry, masih belum saya ganti ya. Ini kuliner, nah seperti ini ya, kalau... Kita klik ebook Nah, bagaimana kita menuju ke halaman uh, kelompok Aceh tadi? Gitu ya, kita harus buatkan satu uh, tombol link di sini di di beranda ini, di halaman beranda untuk menuju ke uh, halaman kelompok Aceh tadi. Ya, oke, saya kembali ke back end. Ke sini ke beranda ini, beranda saya edit. Ya, beranda saya edit. Ya, saya edit pakai elementar, berandanya. kita akan mengedit halaman beranda untuk membuat uh, apa namanya membuat link menuju ibu uh, e kalian ya, ibu kalian nanti seperti itu. Nah. Oke, kita turun. Ini halaman beranda tadi yang depan, ya. Sudah, ini yang jadilah pribadi kreatif. Ini masih bisa kita edit. Kalau di front end, di sini kita nggak bisa ngedit, ya. Perhatikan di sini, ini nggak bisa ngedit, ya. Tapi kalau di back end, kalian bisa edit-edit seperti ini, ya. Oke, okay. kemudian paling bawah, ya. Paling bawah, paling bawah. Oke, okay. di sini kita akan membuat satu bagian atau section untuk menuju ke apa namanya buku kalian gitu ya untuk menuju ke buku kalian di section ini kita klik tanda plus ya nah kita akan menggunakan uh, untuk menuju ke buku kalian itu kita akan menggunakannya coba kita lihat dulu ya eh tunggu kita cari yang Oke. Okay, ya. Hmm. Oke, okay, saya akan contohkan image dulu ya. Saya akan contohkan image. Tadi paling atas ada image ya. Nah, ini ya. Saya akan menggunakan image. Saya tarik image-nya ke sini. Ya. Oke, nah jadi ini image ya. Ini bentuknya image paling bawah ya. Nah, image ini nanti akan ada linknya seperti itu. Nah, berarti kita butuh imagenya ya, butuh gambarnya. Gambarnya ngambil dari mana nih ya? Gambarnya ngambil dari mana? Kalau bisa ngambil dari cover buku tadi seperti itu ya. Jadi, kalau bisa, cover buku tadi itu diambil gambarnya itu untuk dijadikan sebagai image di sini, atau kalau di YouTube mah, itu untuk thumbnail ya. Kalau kalian buka YouTube, itu setiap channel suka ada thumbnail halaman depannya. Nah, itu butuh gambar, berarti dalam hal ini kita butuh gambar nih. Ya, kita butuh gambar, kita akan uh, masuk ke, masuk ke uh, ini ya, ke buku yang tadi Aceh, saya akan ambil gambarnya dulu. Saya akan screenshot gambarnya untuk dijadikan sebagai thumbnail. Yang Aceh tadi, eh sorry, yang Lampung tadi ya. Entar saya buat gambarnya dulu. Ya, saya akan buat gambar di sini. Ya, jadi udah Ya, nah, ini kita choose image. Ya, kita masuk ke sini ke choose image, kemudian select file untuk mengambil gambar. Ya, untuk mengambil gambar tadi, saya sudah mohon screenshot gambar. Nah, ini Lampung, saya punya ya. Ini upload gambar. Oke, kita insert medianya. Nah, ini masuk ke image Lampung. Ya, posisinya ada di bawah ini. Ya, ini image Lampung. Oke, setelah itu kita akan kopikan halaman dari uh, apa tadi. Uh, file kalian ya file kalian halamannya halamannya itu di sini ya jadi ini halamannya halamannya itu adalah https titik dua double slash pustaka smkmetland.net slash indeks php kelompok strip Aceh slash seperti itu ya ini adalah Link dari gambar ini. Jadi kalau gambarnya diklik nanti akan muncul, akan menuju ke halaman ibu kalian. Seperti itu. Kita update. Ya, setelah diupdate. Kita masuk ke front end. Kita coba lihat dulu ya di front end sudah muncul belum. Ini halaman front end ya. Ini kita refresh dulu. Oke, Kita turun ke bawah sudah muncul belum link tadi. Nah, ini sudah ada ya. Ini adalah uh, image dari uh, halaman ibu e kalian. Kalau saya klik, itu dia akan lari ke halaman kelompok Aceh ke sini, gitu ya. nah ya, Kita kembali ke beranda. Nah, jadi di beranda ini, nanti di bawah ini akan muncul ibu-ibu kalian seperti ini ya. Jadi, sebelum kalian memproses, kalian jangan lupa membuatkan image-nya dulu untuk dijadikan sebagai uh, image thumbnail-nya ya, thumbnail dari uh, halaman yang sudah kalian miliki seperti ini. Oke, okay, ya. Ini saya kembali ke uh, dashboard dari uh, WordPress. Oke, okay, sampai sini dulu ya, karena masih ada proses berikutnya. Tapi jangan khawatir, ini saya record ya. Nanti, rekodnya saya kasih kalian. Kalau kalian lupa, bisa ditonton ulang sampai sini dulu. Silakan, kalau ada yang mau bertanya. Ini kalian sudah masuk ke back end website ya. Ini pelajarannya padahal nanti kelas 11. kelas 11 itu baru mendapatkan uh, pelajaran back end dari website. Website nya kita menggunakan uh, WordPress ya. WordPress itu adalah CMS, Content Management System. Tapi webnya kita tidak menggunakan template tapi membuat sendiri. Nanti kalian bisa mempercantik uh, halaman ibu uh, kalian ya. Bisa dieksplor. <tuh> Tapi uh, kalian buat halaman sendiri aja. Kalau gagal hapus, hapus, bikin lagi nggak masalah gitu ya. Hapus, bikin lagi. Tapi halaman yang dua ini beranda dan kuliner jangan, di, jangan dihapus ya. Ini sudah ada soalnya, jangan dihapus. Jadi kalian silakan buat uh, untuk latihan buat page baru ya. Uh, edit, edit. Kalau gagal hapus lagi ya bikin lagi halaman baru seperti itu enggak masak diperbolehkan ini emang webnya disediakan untuk kalian belajar ya untuk belajar mengelola sebuah web atau membuat halaman-halaman baru nah sampai sini dulu saya belum mau melanjutkan ya saya ingin ada yang bertanya dulu silahkan Monggo, silakan yang mau bertanya Oke, boleh kalian coba pakai handphone ya atau pakai laptop dibuka pustaka SMk metland.net itu webnya sudah muncul belum tadi halaman yang kita buat ya kalau sudah muncul kalau kalian klik masuk ke halaman yang tadi kita buat, ke flipbook itu kita menggunakan embed tadi ya. Bukan link, tapi embed. Harusnya dari situ ada pertanyaan. Seharusnya. Ya. Seharusnya ada pertanyaan. Oke, tidak ada yang bertanya ya. Mungkin bingung juga ya, terlalu cepat. Tidak apa-apa, nanti uh, recordingnya kita bagikan. Karena memang ini waktunya mepet. Tapi nanti yang jelas yang pertama kali kalian harus lakukan adalah membuat flipbook sesegera mungkin. Jadi kalian bisa minta ke tim DKP untuk mempercepat uh, pembuatan atau pengeditan atau penglayoutan dari flipbook tersebut. Oke, okay. saya akan screenshot lagi. Ya, saya akan screenshot lagi untuk uh, memperlihatkan masalah-masalah yang akan muncul nanti. Oke, tadi kita sudah membuat uh, halaman baru, namanya kelompok Aceh. Ya, nanti setelah ini saya minta kalian mengirimkan uh, alamat email, alamat email ya, dan nama. Salah satu dari kelompoknya ya, jadi kalau kelompoknya tim IT-nya ada dua orang, satu orang aja untuk dibuatkan akun. Nanti uh, kalian bisa masuk ke uh, web ini, ke back nya untuk mencoba-coba membuat page ya. Jadi uh, sini saya akan nanti tolong di kolom chat kalian uh, ketik ya kelompok satu misalkan, alamat email apa, nama siapa itu sebagai admin. Uh, untuk uh, dibuatkan user masuk ke website ini. Ya, ya silakan ya. Misalkan kelompok satu. Nama siapa? Alamat emailnya apa? Kelompok dua, nama siapa? Alamat emailnya apa? Nanti kita buatkan akun agar kalian bisa login ke back-end dari Pustaka Medlan. Oke, nah, anak-anak, kita perhatikan ya, ini adalah front-end dari web Pustaka SMK Medlan. Atau web ebook nanti di sini ada uh, ini namanya header, ya. Header, header beranda ini, navbar ya, ada di sini ada deretan menu, ebook, pengembang, dan lain-lain. Ini fungsinya adalah untuk menuju ke halaman tertentu, ya. Nah, kalau saya klik tadi, ya, halaman yang kalian buat ini, ya, ini akan masuk ke halaman kelompok Aceh yang tadi kita buat. Tetapi di sini tidak ada tombol navigasi untuk kembali ke beranda seperti itu. Nah, bagaimana pak cara masuk ke beranda lagi orang di sini nggak ada tombolnya ya untuk masuk ke beranda gitu ya? Menunya nggak ada ketinggalan, tidak tidak muncul di sini gitu ya. Nah itu uh, apa namanya? Kita harus membuat menu baru di sini untuk menuju lagi kembali lagi ke beranda tadi gitu ya. Kalau tadi kalau di e ini, ya. Oke, kita kembali ke sini ke halaman pertama beranda. Ini kalau saya klik e ini akan masuk ke halaman kuliner ya. Tapi ini belum saya ganti. Ini saya ganti dulu jadi kuliner. Nah, jadi kalau kita klik e masuk ke page kuliner, ya. Nah dari page kuliner ini kalau kembali ke beranda ini masih bisa karena ada tombol di sini ada tombol beranda ini kalau klik beranda dia akan kembali ke beranda tapi di halaman yang tadi kita buat kelompok Aceh itu tidak ada tombol navigasi sehingga pada saat kita klik kita akan kebingungan untuk kembali ke halaman beranda gitu ya nah ini ini uh, yang perlu diperhatikan jadi kita di halaman kalian nanti itu harus juga membuat menu untuk kembali ke beranda atau menuju ke halaman lainnya seperti itu. Gitu ya. Oke. Pak, bagaimana cara membuat menunya? Kita gitu ya. kita kembali ke backend. Ya. Ini backend kalian, backend kita ya. Kelompok Aceh nama apa namanya? Nama page-nya ya. Kemudian ada beranda. Nah, kita masuk ke beranda ya. Kita akan copy menu tadi di beranda, ya. Kita akan copy ke Aceh, gitu ya. Oke, kita buka halaman beranda. Kita akan coba copy uh, menu yang ada di beranda itu ke halaman Aceh, seperti itu. Kita masuk dulu ke beranda, edit beranda dulu untuk mengkopi halaman menu. Biar sama, nanti tiap halaman itu uh, sama ada menunya. eh kita masih loading ya. kita tunggu ini internetnya agak agak lemah ya Kalian menunggu ya. Kita buka juga halaman Aceh, kita edit juga. Jadi, klik kanan, open link YouTube ya. Jadi, ada dua halaman yang kita buka: jadi eh, beranda dan halaman kelompok Aceh tadi. Kita akan edit, kita akan copy eh, deretan menu yang diberanda ke halaman Aceh agar mempermudah pada saat sudah kembali. Ya, sama kita edit fit elementer. Jadi tugas anak ayah itu juga berat ya sebetulnya ya untuk mempelajari ini. Karena ini baru banget buat kalian. Tapi ini ilmu, ilmu baru juga buat kalian. Uh, cukup bagus juga. Jadi masing-masing punya uh, apa mendapatkan ilmu dari program P5BK ini banyak. Oke ini internet saya agak lola. Saya pakai tethering dulu ya. Cok so, ada yang bertanya sambil menunggu loading ini loadingnya lama. Ada Pak Ade ya ini Pak Ade. Selamat sore Pak Ade. Selamat sore Farido. Masih di kantor Pak? Masih Pak. Oke. Minta ada tamu. <tuh> Wah, wow, kirain mau nyusul ke sini Pak Ade. Di sini hujan deras. Walah, Iya, Pak. Tuh, saya ngintip dong ya. <laughs> nah, ini Pak Ade juga untuk ya, WordPress-nya bisa dijadikan sumber ini ya, sumber bertanya ya ke Pak Ade ya. Nah, ini koneksi internet saya kacau nih Pak. Oke, nah. Ini sudah masuk ya. Ini adalah halaman backend dari uh, beranda ya. Ini halaman beranda. Nah di sini ini ada beranda, ada SMA, pustaka SMK Medland, ada beranda tentang ibu pengembang dan lain-lain. Nah, Ini bisa kita copy ya. Ini klik di sini ya, klik copy. Lalu kita ke Elementor untuk kelompok Aceh gitu ya. Kelompok Aceh itu kita bisa pastekan tadi yang kita uh, copy, nah dia ke bawah larinya, saya pindahkan dulu ya. Jadi ngedit website dengan Elementor ini kayak kita bikin website pakai Microsoft Word ya, itu uh, mudah banget. Nah ini, ini halaman kelompok Aceh ya, ini sudah ada uh, deretan menunya, gitu ya sudah ada deretan menunya sehingga nanti pada saat kita masuk ke halaman kelompok Aceh itu untuk kembali ke beranda itu mudah karena sudah ada menunya gitu ya tinggal klik beranda dia akan lari lagi kembali lagi ke beranda seperti itu tunggu ini masih loading nah ini juga eh, nah ini model kayak gini nih pakai eh, apa namanya animasi animasi kayak gini juga ini bisa kalian pelajari ya di apa WordPress ini eh, untuk memberikan animasi seperti ini ya ini mudah sekali di eh, WordPress tanpa menggunakan template kalian juga bisa eh, membuat halaman website WordPress dengan baik gitu ya tunggu sebentar ini masih muter-muter nih Pak Ade nah, oke okay. nanti set, ini kebetulan internetnya jelek banget ya jadi setelah uh, ini muncul baru kita update lagi di bawah ada tombol update. Jadi setiap ada pembaharuan, uh, penambahan penambahan atau pengurangan itu klik update ya agar uh, itu bisa langsung uh, terpublish ya di si websitenya tersebut bisa langsung terpublish seperti itu. Nah oke, kita kembali ke uh, halaman front end-nya ya front end ini front end. Website pustaka pustaka.smkmatland.net ini ya. Coba kita klik sudah ada belum menunya Oh belum muncul ya. Nah, tadi belum diupdate. Oke. Uh, sampai sini. Ada yang mau bertanya dulu ya. silakan Mungkin Pak Ade mewakili anak-anaknya. Anak-anaknya mungkin malu atau bingung mau nanya apa gitu ya. Oke ini udah selesai ya kita update. Nah. Coba kita lagi ya, kita tes lagi, kita refresh, kita masuk ke link Ibu e Aceh, ibuk e Lampung ya, kita klik sudah muncul menu belum di atasnya. Oke, ini sudah ya. Jadi, kita bisa klik beranda, dia akan kembali lagi ke beranda ya. Seperti itu ya, ini klik Ibu-nya, e ini bisa diperbesar Ibu-nya e ya. Okay. Selesai. Orang-orang yang membuka ini akan kembali ke beranda kalau dia ingin kembali ke beranda seperti itu. Ya. Yeah. Oke. Okay. Sampai sini dulu. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi uh, yang pertama dilakukan adalah membuat uh, Flipbooknya ya membuat Flipbook itu yang harus kalian lakukan nanti setelah membuat Flipbook sudah dapat linknya atau embednya bingung masuk ke websitenya kita bisa diskusi lagi gitu ya kita uh, bisa diskusi lagi lebih uh, dalam lagi entah itu senin atau selasa kalian misalkan bingung pak saya mau udah udah dapat nih Flipbooknya udah punya udah ada linknya udah ada embednya gitu ya tapi saya mau masuk ke web bingung boleh diskusi uh, dengan saya gitu ya Nah jangan lupa itu dibaca chatnya diisi saya tunggu ya untuk dibuatkan user silakan ketikan nama dari kelompok mana dan alamat email nanti akan kita buatkan uh, user untuk masuk ke uh, websitenya ya silakan satu kelompok satu aja ya Diketik aja di kolom chat. Silakan. Diketik nama, alamat email, dan dari kelompok berapa. Di kolom chat untuk dibuatkan username dan password masuk ke halaman backend dari websitenya. Oke, bintang pawenang, kelompok Jawa Barat, email bintang pawenang1 at Sip, nanti akan dibuat. Yang lain silakan, kelompok kelompok lainnya diketik di kolom chat nama, kelompok, dan email. ya Oke, Lara sudah masuk, Riau, Jawa Barat, Riau. Yudhistira, alamat emailnya Yud. Sulsel, oh Jawa Barat, Riau, Sulsel udah semua. Ayo silakan yang lain. Cok, silakan yang lain. Sebelum kegiatan ini ditutup, ketika nama dari kelompok berapa nanti malam, ya? Mudah-mudahan malam sudah bisa selesai. Dicek emailnya masing-masing untuk username dan passwordnya. Aceh sudah, um, kemudian Sumatera Barat sudah, Jawa Tengah sudah, Sulsel sudah, Riau sudah, Jawa Barat sudah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nomor 6 ya, 4 lagi ya. Oke. Okay. Uh, ini baru 4, nanti saya coba konsultasi... Uh, oh, Aceh lagi. Aceh dua kali ya. Nanti saya coba tanya ke hasil ya kalau memang kelompoknya belum hadir di sini Oke okay. uh, baik anak-anak ya mungkin untuk malam ini atau esok sudah pada terima PDF belum dari tim DKV jadi kalau tim dkp nya lambat, kalian juga nanti kerjanya lambat. Oke, mungkin sudah tidak ada lagi ya, cuma 6. Nanti yang 4 saya minta ke fasilnya aja. Nanti uh, silakan kalian cek email ya, akan terkirim uh, username dan uh, password-nya ke emailnya masing-masing. E -masing. uh, yang pertama kalian buat dulu flipbooknya, nanti kalau kebingungan cara upload dan membuat halaman di website bisa diskusi juga dengan saya atau dengan uh, Pak Ade atau dengan yang lainnya ya, seperti itu ya. Mungkin itu aja. terima kasih untuk kehadirannya anak-anak kalian, Pak Ade, terima kasih uh, sudah bisa hadir menemani anak-anak, fasilitator. Uh, Mudah-mudahan ada yang bisa disimak pada pertemuan kita hari ini ya, untuk bisa di langsung action, langsung dikerjakan. Uh, salam sehat untuk semuanya Happy weekend ya uh, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Makasih, Pak Makasih, Pak mau Pak ya yeah.